Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never ran said no man I still go Go go go go go go go go go yeah go go go Hustle lot of every single day I'll be making moves till I'm Distribusi all-new Renault Austral mulai Desember tahun 2022. Pengenalan mesin ETEC H full hybrid. Pabrikan mobil Prancis Renault akan mulai memesan SUV listrik Renault Austral pada September tahun 2022. Pengiriman akan dimulai pada Desember tahun 2022 dan akan diarahkan ke pasar Eropa. Renault Austral baru masuk kategori SUV, menggantikan Renault kajar. But even that could change You could flip the gray matter Like some batter in your brain That's why they say Fake it till you make it A And if you play that game Then you just might make a change Rearrange all the bad to okay Take the worst thoughts saying Turn them to a game Take the best thoughts saying Put them on display On repeat in your brain Till you feeling. Kantor berita antara mengutip dari publikasi resmi Renault bahwa posisi merek baru Renault Austral di pasar dunia adalah saingan Toyota RAV, Peugeot 3008, dan BMW X3. Renault mulai bekerja untuk pelanggan Renault Austral pada September 2022 dan akan mengirimkan produk pada Desember. Targetnya adalah pasar Eropa. Produk diproses di Valencia, Spanyol pengingat, ejaannya benar, kota Valencia tidak di pantai timur, tetapi Valencia di utara. Kemudian akan didistribusikan ke seluruh Eropa. All New Renault Austral menggunakan platform CMF-CD generasi ketiga dan mengadopsi sistem ETEC-H Full Hybrid yang lebih bertenaga dan efisien. Mobil merupakan model khas Perancis ini, hadir dalam tiga tipe yaitu Equilibre, Techno, dan Iconic. Sedangkan versi tertinggi dari Renault Austral adalah tipe eksklusif Esprit Alpine, yang memiliki tampilan lebih sporty dan mewah dibandingkan tipe lainnya. No hope you can still go I never ran to no man I still go go go go go go go go go go go go go lot every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave to the system I don't wanna be a slave I've been doing shit my way on the highway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 And when there's no hope, you still go I never ran city, no, man, I still go Go, go, go, go, go, go, go. All New Renault Australia memiliki salah satu sistem infotainment terbaik dengan powertrain trend hibrid yang kuat. Kehadirannya memperbarui jajaran C-segmen Renault dengan produk yang memenuhi tujuan dan menargetkan pasar inti Eropa, kata Luka. Demeo, ketua CEO Renault dalam sebuah pernyataan. Siaran pers pada Kamis, tanggal 29 puluh September tahun dua New Renault Austral menawarkan sistem teknis interior termasuk dua layar besar 12 inci dan head up display 9,3 inci, 32 fungsi bantuan pengemudi, multisense dan sistem kemudi 4 wheel drive 4WD. Sistem kontrol dan Renault Control Advanced. Renault Austral adalah pesaing Toyota RAV, Pezot 3008, dan BMW X3. Ada tiga jenis mobil rancangan Prancis yaitu Equilibre, Techno, dan Iconic. Renault Austral yang serba baru, dengan powertrain hibrid yang kuat dan salah satu sistem infotainment terbaik, memperbarui jajaran segmen Cherry Renault dengan produk yang memenuhi tujuan mereka dan menargetkan pasar inti Eropa, kata CEO Renault dalam siaran pers diterbitkan pada hari Kamis. Untuk versi atas, Austral tersedia sebagai model Esprit Alpine eksklusif, yang lebih sporty dan lebih mewah daripada tipe lainnya. Menurut Renault, Austral mengedepankan sistem teknologi pada interior meliputi dua layar besar 12 inci ditambah layar head up 9,3 inci, 32 fitur bantuan mengemudi, multisense dan sistem kemudi 4 roda generasi ketiga dan Renault 4 Control Advanced. Oh explore Mobil ini menggunakan platform cmfcd CD generasi ketiga, memanfaatkan sistem full hybrid ETH yang lebih bertenaga dan efisien. Meski dilahirkan di Prancis, Renault memberikan kepercayaan kepada pabrik Valencia di Spanyol untuk memproduksi Austral yang akan didistribusikan ke seluruh Eropa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 Now you yeah.